Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Abisah Nur Dalam kata langsung Dragon Indonesia and kita tes dulu yang katana ya pertama ini katana gold kanji ya sarungnya dikit kanji Potongannya rapi, mantap ini kata anak. Sekarang kita coba yang ala yubi ya, ala yubi pedang saringa. Oke, jika sudah kena air harus cepat-cepat dilap kering ya. Kalau untuk logam baja high carbon, karena biar menghindari korosi atau karat, jadi sebelum masuk sarung ada baiknya dikasih oli atau minyak. Sekarang kita coba pedang saringa. Arabian Sword ala Yubi ya ini bilahnya 80 cm agak panjang kalau kata tadi 70 cm jadi 80 cm gagangnya Oke, untuk baja high carbon, eh, ada baiknya setelah kena air harus dilas kering, menghindari korosi seperti biasa. Oke, menurut kalian, mana yang paling tajam? Katakan -kata untuk Arabian, silahkan di komen. Yang dimuliakan oleh Allah Ini saya memberikan tutorial Cara maintenance katana Dan untuk para customer saya Yang sudah banyak membeli katana Dan mereka bingung untuk merawatnya Dan mungkin sedikit Saya berikan ilmu Cara merawat katana yang benar Pertama-tama apa yang kita siapkan Coji Oil ini bisa dibeli di situs-situs arts Coji Oil ini semuanya impor semua dan baunya yang beda. Nah pertama-tama kita buka kata yang tersebut dan cara bukanya seperti ini yang tumpul di belakang, eh, di bawah ya. Ini katana del hamon. Dan bilah jangan sampai terkena tangan, karena senyawa-senyawa yang di tangan membuat cepat karatan bilah tersebut ya. serbuk yang satu paket kalau didapatkan dari mulai minyak coci oh ya. tanpa ini juga tidak apa-apa langsung kepada minyak Selanjutnya, kita kasih minyak karena ini modelnya semprot, jadi kita tinggal semprot saja. Bismillah. Ingat, jangan sampai kering ya, jadi pelan-pelan saja biar dia meninggalkan bekas-bekas minyak nah, lihat kalau sudah maka sudah siap disimpan Memasukkan, memasukkannya juga Seperti Awal Yang tumpul Di bawah Agar Yang tajam tidak Terkena Saya Atau sarung nah, Inilah tutorial. Semoga bermanfaat dan semuanya sama. Ini pedang Sosukitai. Laminasi. Dah. kekerasan singgone, apa namanya bagian tajamnya lebih keras daripada kekerasan yang di punggungnya ini yang hamong ya? Among, ah, mm -hmm. hamong, tulisnya hamon tulisannya, ah. hamon, ya. hamon tulisnya, kita bahasnya hamong ah. lah karena perbedaan kekerasan tadi membentuk pula ini, garis ini hmm. karena saat diasahkan kan dia yang bagian keras makannya sedikit hmm. sedangkan yang bagian lunak kan lebih gampang makan, nah, akhirnya membentuk warna yang berbeda seperti ini lah dengan seperti ini tujuannya saat dia keras pun dia nggak kertas karena ditahan sama bagian sing nah, jadi diusahakan yang namanya kataan itu saat titik jenuhnya dia jauh ya, pinggok to nggak boleh nggak boleh patah, sampai patah. patah seperti itu Nah, lah saya tanya W2 gimana karbonnya tinggi gimana biasanya nggak tahu pastinya karena nggak pernah nyoba to hmm. kita kan harus pernah nyoba lah nyoba yo W2 aja yang untuk satu katunah hampir 3 juta. Bahannya tau lah Tak nyobol dan aneh Oke, so. <tuk> <tuk> ya, ya, oke, okay, okay. Kita menuju lokasi tempat pembuatan perdagangan tanah. Nah, ini sedang proses pembakaran dan penempaan. Kita uh, menuju tempat depan materialnya ini material dari bar dan sup. itu proses pembentukan ini Mas Ini proses pembakaran. Yuk kita langsung menuju proses gerinda. Ingat dia ya, Itu orang mau itu tua rumah. rumah boleh Untuk kan Ini dia, rumah, Nah, ya. Satu atau subscribe persatuan Ronin Samurai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Ami Sahudur Sama dalam kata langsung Dragon Indonesia